Halo sepradi, salam budaya. Pada kesempatan kali ini kita mengajak sepradi semua untuk mengenal kopi resam atau songkok resam. Apa itu kopi resam atau songkok resam? Ikuti terus video ini dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share agar channel ini dapat terus berkembang. resam dikenal juga dengan sebutan songkok resam, yakni penutup kepala seperti peci yang terbuat dari sejenis tumbuhan paku besar atau tumbuhan resam. Kopiah resam digunakan oleh masyarakat bangka, terutama umat muslim dalam kegiatan sehari-hari, seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Kopiah resam menjadi simbol budaya dalam masyarakat bangka, dan merupakan budaya asli di daerah bangka, yang dibuat dengan bahan khusus yang pengerjaannya masih dengan cara manual, sehingga kopi resam memiliki ciri khas tersendiri. Tanaman resam merupakan jenis pteridopita, atau paku-pakuan, atau pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Baku-bakuan ini tumbuh melilit dan bercabang. Akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Makan. pisang emas Allah bawa berlayar. Kopi resam umumnya digunakan oleh para lelaki dewasa. Namun anak-anak pun bisa menggunakan kopi resam ini dalam kegiatan tertentu. Belum ditemukan penjelasan tentang asal-muasal kopiah ini. Namun menurut sumber pembuat resam, pengetahuan tentang resam telah diwariskan dari generasi-generasi terdahulu. Hutang emas alamat dapat dibayar Hai dapat! Dalam proses pembuatan kopi resam Tidaklah semudah yang dibayangkan Perlu ketelitian dan kesabaran Mulai dari pencarian bahan baku di hutan Hingga pengolahan bahan baku Yang memerlukan waktu yang cukup lama Untuk mendapatkan kopi resam Dengan kualitas terbaik Ucu pao Selinggangnya pao Daunnya rata digulunglah duri profesi sebagai pengrajin ini berapa lama Bu dari umur 8 tahun umur 8, 8 tahun tahun sekarang usia saya 44 tahun 44 tahun sebelumnya uh -huh. orang tua orang dari nenek terus ke ibu terus ke saya kan Turun-turun selama ini beci resam Ibu Tekuni ada kendala-kendala. Kendala pemasaran, kendala. Ya, pemasaran. Kedua, modal kan. Kalau di kacung 80% semua bisa bikin. Tapi kan orang kampung kan kacung kan besar kan malas bikin kalau enggak laku kan. Itu kendala. 10 80% berarti kan penduduk kami entah ada terhitung lagi mungkin kan. Jadi rata-rata mayoritas masyarakat di sini mm. bisa semua. Bisa ya? semua 80%. 80%. Mm. Itu kebanyakan biasa laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan, laki, -laki, eh, laki cuman 1 2 yang bisa bikin. Nah, kalau untuk bahan baku Bu baku itu. bahan baku termasuk kan susah lah sekarang kan hmm. udah banyak sawit kan kalau lihat dari model warna songkok resmi alami kan terus ada yang putih juga nih lihat ini sampai juga dari resmi kan dari sulur kalau bahasa kampungan nih yang ini ya. oh ini uh, ini yang lum yang ini yang di luar inas juga mm -hmm sulur ah sulur akar akar, uh -uh. akar akar apa nih bukan bukan resam bukan bukan uh -uh. oh ini kan lah dibele-bele sebenarnya kan Ini oh, hmm. ada, ada kayak spesifik gitu Bu apa oleh ada sebesar gini seginilah mungkin kan sudah kan dibelah-belah itu juga mau dibelah lagi jadi satu utas gini satu utas gini bisa berapa dapat nih bisa 20 lembar kemungkinan So, gini? bukan segini besarnya dibelah-belah, sejenis akar proses lebih sulit. Kalau akarnya itu dari pohon apa? Dari kayu arai kalau di, di sini bahasa kampung kan? Kayu arai. Kayu Bergantungan. Hartanya banyak. Kopiah resam memiliki pesona tersendiri baik dari nilai budaya maupun nilai estetika serta fungsinya yang beragam Namun dibalik itu semua sangat disayangkan kerajinan khas daerah seperti ini hampir dilupakan karena minimnya pengetahuan masyarakat akan hadirnya kopiah resam ini Benda-benda yang memiliki nilai tinggi seperti kopiah resam ini seharusnya dapat dikenal bukan hanya dalam masyarakat saja namun juga seluruh dunia. Pengetahuan tentang kopi resam sebagai identitas budaya bangka seharusnya dapat dipahami dengan baik. Mengingat, kopi resam merupakan produk asli hasil dari tangan masyarakat bangka. Semak memakan padi, pesan kakek ibu bapak Tidaklah baik bermain dunia.